Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula dalam Soft React Agent Ali Season 2 Episode 4. Kita kembali semula, kita ada Neo Genesis, kita punya musuh baru. Musuh lama pun tak habis lagi, ada musuh baru pula. Setap waktu masa, jom kita tengok. Ni. Oh, ini Okay, ala baru. Boleh pingsankan semua target berhampiran. Oh, oh. proximity. Semua rasa dia. Okey, jom. Ooh, analog man. Sehala akibatnya. Okay. Analog clock man. So kalau ada analog Man, mesti ada digital man. Kamu sudah terlambat. <laughs> Ada comot Nice Ambil kunci tu Eh ada moon juga Uh, Mengelak pakai tongkat wey Apa ni ni apa ni Bawam asap je Oh tak Bawam letup lah Tapi asap Campur-campur Interesting analog mag. Macam jam-jam eh. Jam, dia slow a je tapi bapaklah. Dia punya apa, instrument dia best-best weh. Best, oh, ni barang baru ni. Oh, B. Apa? Tak keluar apa pun. Tak keluar asap pun. Jangan ditekan. Oh, kena tekan ni kod. Dia Alah. orang yang backside. Ah, bukan backside lah, dia apa style eh? <sukur> oh kamu pergi makan, cikgu ada sikit pengumuman. <tuk> Esok kita akan mengadakan lawatan sambil belajar. Ya, Sampai... lawatan. Taman Tema Cyber, e-sport arena. cikgu jup semua kena bawa buku nota. Boleh Saya kata lawatan sambil belajar, bukan lawatan sambil main. Kita pergi Pusat Teknologi Cyber Science. Alright, Cyber Science. We, we. Sekarang tengah ada demo RoboPol Syoknya dapat pergi hmm. tengok RoboPol? Baga? Banyaknya buka? Oh, Makah hmm. Dia rasa sedih lah sebab dia tak boleh pakai Tak henti pakai Apa teknologi kan ni. Kau tak nak ke? Haa haa okay hmm. Kau dah tak layan Apa nak jadi kau ni? Dah uh. habis-habis dengan phone Dengan tablet Duduk satu meja Tapi tak boleh beli orang Masa uncle dengan mak kau kecil-kecil huh? dulu kita orang mana pun nak sentuh benda ni semua So dua Api generasi berbeza lah Ya Kan mana mampu nak balik gamebot ni Gamebot eh <laughs> Alah sedih ya? ya pas Pas life ah uh, Pas life eh Apa ayah lah pas life lah kan Bakar sedih jugak oh, lah Kenapa eh? temenang sorang sorang ni Tak ada lagi backstory kan Kak Rasa-rasa Kalau minta gamebot dengan ayah Dapat tak? Alah apa yang best sangat benda tu? Best哦. Macam oh. benda lain kita boleh main. Er, uh, benda apa? Kita main kejar-kejar. Ha, jadi. Eh, mari. Ah, tadi. belum sedia. Very very nice, ai. Bukan kau patutnya belajar ke kat sini? Hmm. Dah tadi. Tak payah nak merajuk macam budak kecil. Apa hal pula? Mana Perupian dah kau? Yang para tetamu yang dihormati, <coughs> Pameran utama akan bermula sebentar lagi. Cybercompol di kawasan perindustrian. Ni yang dia lawan itu, jom, eh. robot lawan tu ke? Robot Paul ni. Selamat datang ke Cyber Science Fair di mana kami memperkenalkan teknologi-teknologi yang terbaru dari Cyber Raya. Sekarang, berikan tepukan gemuruh kepada peneraju terpilih kita, Dr. Hala. Kimatasi. Banyakkan teknologi baru akan digunakan oleh mata 3 tahun lebih awal sebelum diperkenalkan kepada orang awam. Ah, prototaip kan sandilah. Kita sentiasa di hadapan. Ho. Huh? Iyo, hmm, ini persetujuan rahsia antara pengasas Cyberaya dengan Mata. Oh, nice info eh, Alicia. Oh, sangat bagus. Alamak, kenapa? Itu dia. Sekarang masa untuk uji kecanggihan Robony. Apa? Wah! <tong> ah. <tong> wow sepatunya pertunjukan ni. Ada bukan pertunjukan pun. Oh, tak bolehlah letup kan. Eh. Oh, oh, Pauruhara oh, oh. je weh. Bukan sepatutnya kalau pameran ni robot tu sepatutnya macam tak aktif ke? Belakang cikgu. Huh? Go cikgu. Oh, Kita kena pergi tu kasut. Huh tadi dekat pintu masuk ada satu mesti. Dah tukarlah. Eh, tunggu. <tuk> Nak colik apa? Dr. Malang apa? Wah, protect weh. Alamak, bakar pula tengah duk fikir merajuk pasal teknologi ni. Luar, luar, luar. Kalau Uncle bakar dia maybe boleh bantu lagi. bagus kan? Okay, boleh counter dia punya bom, eh? Oh, cikgu dia. Dia memang nak hancurkan je Kenapa punya apa objektif dia. Ores oh, cool, besar je bom. Oh dia nak bunuh terus Zotemala. Tengok di pinggir Cyber Raya. Oh dia miskinnya. Oh dia oh, miskin wow, bestori dia. Berapa ramai yang di sini? Tahu oh, dia dalam perjuangan kau orang miskin dia. mampu mengikut arus kemajuan teknologi. Hmm. So dia ni berlawanan dengan teknologi lah Dia nak hancurkan semua teknologi. Okay faham-faham. That's why the analog dia bukan digital. Itu je objektif dia, simple. mesti <laughs> tak dapat juga macam <laughs> <ta> <laughs> macam apa hari tu. Bodoh-bodoh sangat, memang tak reti nak. Okay. Oh dia punya kelemahan dekat dia punya tangkai tu eh Tepat dia pegang Tongkat dia lah Macam mana orang tua? Lepaskan, lepaskan Dr. Mala tu Berhenti huh. hmm. Kalau tak Aku akan letukkan Azurium ni eh, Azurium Sepatutnya Sukatan Azurium di sini tak cukup untuk membahayakan orang ramai Oh ya? Yeah? Kau pasti Halang dia apa dia buat? Kenapa tu padah? Walaupun sedikit, huh? Azurium akan menjana gelombang elektromagnet apabila diletakkan. Oh, huh? nice info. Huh? Huh? Oh no! Huh? Okay, let's go, let's go Alisha. Huh? Close combat. Mari kita tengok Alisha close combat. Power kek dia ni kan? ZAP! Wih, dia deflect pakai dia punya last stick je weh. Uh, ZAP! Oh, tak dapat. <laughs> Aduh, kena bom dah. Oh, datang dah. Siapa tu? Bakar? Lambat datang. Tapi tak takpelah datang Macam juga. kau boleh masuk tiba-tiba? Yeah. Gunalah barang itu. Woo. Tahan kena balik dia bukan patah balik belakang. Sekarang. Payung dia tu. Tendang betul Tahan. Dapat boleh Tahan kan. Ha. nak buat ni oh tahan pakai pintu je Ah, oh, kau maulah kena tumbuk sekali pada bakar confirm bengsan yelah sebab dia, dia ni kalau dia tak dapat tahan ah memang right, dia ditipu. wah air bomb sekali dia lekat oh injet lagi Alamak mari dah buka kunci tu ada berapa minit? Seminit. Trucop sampai sini korang buang masa aku. Ali, ke tepi. Dapat! Sareyo, oh, go! Oh, takkanlah dia bangun lagi kan? Takkanlah dia bangun. Tangkap dia, tangkap dia, ikat. Oh, kunci aku lupa. Come on, come on, come on. Oh, uh, satu saat je uh. lagi weh. Walaupun Cyber Raya makin maju, makin ramai orang yang susah sebab teknologi. betul lah juga, tapi itulah masalahnya. Tak boleh juga gunakan teknologi. tu semata-mata nak bunuh teknologi semua kan. Teknologi wujud untuk memenuhi keperluan manusia. Yeah. Tapi kita sendiri yang kena tentukan sama ada jadi baik atau buruk. Betul. Tengok sama sekarang ni. Tangan Tengok kita yang menentukan. Itulah tujuan sebenar Cyber Raya dibangunkan. Dia uh, memudahkan kita. Betul juga tu. Hmm. Ya, alert teringat apa kakak dia. Nah, untuk Bakar. Huh? Oh, dia akak beli Game Boy. Ya? Ah, buat masa dalam. Oh, buat. Oi. Terangnya. Gila akak, buat, kan? buat wei. Mestilah. Pelayar SN ini. Eh, kenapa macam game lama ni? Hmm. <laughs> nak sudah. Ya <biar> dia ni. Nah, nah. Yang penting oh, happy kan. Eh. Siti teknologi juga. Why the heck? Aku rasa sedih gila dari part last tu. Oh no! Rasa macam sweet-sweet macam sedih lah sebab mak dia dah mati kan. Ah. So itulah dia episode 4 season 2. Ah, ending tu memang memang sweet. Tapi overall ah, intense jugalah fight dengan analog. Walaupun analog man ni dia tak pakai teknologi sangat. Tak adalah tak pakai teknologi. Tongkat dia tu still ada mechanical function juga kan. Macam payung dia tu. Apa yang dia punya shield tu kan tapi memang uh, apa susah jugaklah fight dengan dia and then dengan apa masalah Azura itu elektromagnetiklah apa semua kan tapi kita tahulah sekarang ya Eneloman memang Eneloman memang dia punya motif dia memang nak hancurkan teknologi itu je tak ada sebab lain tak tahulah mungkin upcoming dia ada related dengan villain yang lain ke kita tak tahulah so itulah dia uh, episode 4 season tu kalau kau suka dengan video ni macam biasa boleh like Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.